Oke okay, pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara mengatasi Steam yang lama banget gitu ya kebukanya. Mungkin kalau kalian buka Steam dan mungkin Steamnya itu lagi nggak update dan uh, maksudnya bukan update yang warna putih ya, biasanya yang warna kayak warna Steamnya gitu, itu kalau kalian misalnya uh, koneksinya hilang, itu kan nanti kan kalian bisa retry itu, gitu kan, begitu dia retry, begitu ada uh, loading atau mungkin login ada username Steam kalian itu ditungguin lama banget gitu. Jadi untuk cara mengatasinya kalian bisa langsung buka Task Manager. Gitu kalian klik kanan terus kalian buka Task Manager. Dan di sini saya nggak saranin kalian uh, lihat di tab Process dan kalian uh, End Task untuk Steamnya. Kalian bisa ke tab Details gitu ya. Kalian bisa cari dari S biasanya sih. Ya. Itu yang namanya Steam.exe atau mungkin executable ya. Jadi kalian cukup tinggal cari aja untuk uh, exe dari steamnya gitu biasanya steam.exe nah jadi untuk yang steam.exe ini biasanya ada anaknya gitu jadi ada yang steam uh, UI atau mungkin overlay atau apapun itu kalian bisa uh, entes aja semuanya tapi untuk kasus saya begitu saya pilih misalnya ini namanya steam.exe ya begitu saya entes itu untuk anak-anaknya hilang semua gitu jadi kalau udah, udah hilang semua ya untuk steamnya gitu kalian bisa coba lagi untuk buka steamnya dan untuk saya itu jadi bisa gitu buka steam gitu dan gak ada error lagi Nanti bakal uh, updating dulu kayak gini Dan nanti bakal masuk ke steamnya gitu Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya cukup gampang banget sih Untuk uh, tutorialnya cukup gitu doang Dan ini jadi cukup segitu doang Untuk videonya dan text focusing Bye bye